Kucing Aplehead Siamese atau disebut juga Siamese tradisional adalah jenis kucing yang berasal dari Thailand. Kucing ini dikenal memiliki wajah yang bulat seperti apel dan telinga segitiga yang besar dan tegak. Bulu kucing Aplehead Siamese halus dan pendek dengan warna dasar putih atau krem, dan pola warna yang khas terdiri dari coklat, biru, lilac, dan seal point. Pada pola warna tersebut, warna yang lebih gelap terdapat di wajah, telinga, ekor, dan kaki sedangkan bagian tubuh yang lain memiliki warna yang lebih terang kucing ini memiliki tubuh yang ramping dan elegan dengan kaki yang panjang dan ramping mata siamese tradisional berwarna biru cerah dan memiliki bentuk almond yang khas kucing Aplehead siamese dikenal sebagai kucing yang cerdas, energi, dan suka bermain